Hai hai hai Taukah kalian sob pada dasarnya harimau memang mirip dengan singa Harimau memiliki loreng yang bervariasi dari coklat sampai hitam Sementara singa hidupnya lebih berkelompok yang biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Sedangkan macan tutul memiliki kemampuan memanjat yang hebat karena itulah mereka sering disebut juga harimau dahan di habitat aslinya, harimau biasanya juga selalu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya yang berpengaruh pada kehangatan tubuhnya saat bergerak. Namun jika mangsanya sudah habis, secara terpaksa harimau akan keluar dari hutan dan berburu mangsa di sekitar permukiman warga. Itu kalau harimau masuk permukiman warga untuk mencari mangsa. Lalu bagaimana jadinya jika seekor harimau tiba-tiba lepas di jalanan? Seperti seekor anak harimau yang tertangkap kamera saat melintas di kemacetan lalu lintas di jalan raya di kota Doha, Qatar. Rekaman video itu pun menyebar melalui media sosial. Dalam video yang beredar, harimau muda itu terlihat berlari kecil di antara mobil-mobil tanpa terlihat tujuannya. Pemandangan ini tentu sangat luar biasa karena Doha bukanlah lokasi endemik bagi hewan tersebut. Dan diduga hewan itu lepas dari peliharaan seseorang sebab di leher harimau itu terlihat kalung rantai. Dari beberapa subspesies yang ada, harimau Siberialah yang merupakan salah satu yang terlangka di dunia. Bahkan jumlahnya saat ini hanya sekitar 500-600 ekor. Jumlah hewan ini berpotensi berkurang seiring dengan dampak perubahan iklim yang cukup ekstrim. Lantaran itulah selain sebagai harimau terbesar di dunia, Harimau ini juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi oleh berbagai organisasi internasional maupun pemerintah Rusia. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kejadian serupa juga dialami oleh warga di Montreal sebuah kota kecil di Italia yang seketika panik dan berlarian menyelamatkan diri saat seekor harimau sirkus terlepas dari kandangnya Harimau benggala dengan bulu terang itu lepas dan berjalan menyusuri jalan di kota tersebut hingga beberapa jam Harimau jantan bernama Oscar itu adalah bagian dari pertunjukan sirkus asal Swedia yang sedang singgah di Montreal dibutuhkan waktu sekitar dua jam bagi polisi dan para pawang dari pertunjukan sirkus itu untuk mengembalikan Oscar ke dalam kandang. Beruntung hewan itu akhirnya bisa dikembalikan ke lokasi sirkus dengan selamat. Demikian pula tak satu pun dari 38 warga di kota itu yang terluka. Tak seperti harimau Siberia, harimau benggala dikenal dengan taringnya yang sangat besar. Meskipun dikenal menakutkan, sebenarnya kebanyakan harimau benggala menghindari manusia. Meski tak menutup fakta, bahwa beberapa harimau benggala pernah menjadi pemangsa yang berbahaya bagi manusia. Selain itu, harimau benggala adalah hewan nasional di India dan bahkan tercantum di Uang dan Franco. Untuk bisa menjadi hewan nasional harus memenuhi beberapa kriteria yang bisa melambangkan budaya dan warisan negara tersebut secara simbolis. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?